Jumpa lagi Sahabat Kardua. Suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu. Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Skema dan harga kredit cicilannya Nissan Terra Facelift 2023. Harga Nissan Terra Faselif 2023 resmi diumumkan saat diungkap di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) pada tanggal 10 Maret tahun 2023. Menariknya, konsumen yang ingin mengambil kredit SUV ini akan tersedia dengan harga murah dan pembayaran DP hanya 10%. Halo, test drive sudah bisa dilakukan di beberapa dealer Nissan. Desainnya lebih modern dan memiliki fitur-fitur baru. Jika melakukan pembelian selama GJAW 2023, konsumen hanya mendapat uang muka 10%, selain GJAW, uang muka minimal 20%. Jelas sales Nissan di GJ GJAW 2023. Berbicara mengenai harga Nissan Terra 2023, sebenarnya bocoran tersebut datang langsung dari PT Nissan Motor Distributor Indonesia. NMDI. Beberapa waktu lalu, Julian Olmon, direktur komunikasi pemasaran di NMDI, mengatakan hanya satu versi yang akan mencapai negara tersebut, yaitu Terra VL 2.54x4, dengan harga antara Rp 735 sampai 780 juta. Harga resmi Terra terbaru tentu saja Rp 749,9 juta. Rupiah, OTR Jakarta. Jika melihat harga Nissan Terra, wajar jika dikatakan mahal. Pasalnya, kompetitor seperti Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4 dijual 715,35 juta rupiah. Lalu Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 730,6 juta rupiah. Bukan tidak mungkin saat diluncurkan, Terra akan menjadi yang termahal dibandingkan kompetitornya. Harga Nissan Terra Facelift 2023 resmi diumumkan di GJAW 2023, yakni 749,9 juta rupiah. OTR Jakarta. Selama acara berlangsung, Nissan Indonesia menawarkan paket kredit yang menarik. Cek kredit masih manual sekalian dan biasanya pihak leasing meminta uang muka sebesar 20% dari harga OTR. On the road, Berikut adalah simulasi kredit transaksi penjualan Nissan. OTR Jakarta dibanderol dengan harga 749.900.000 DP 100 juta rupiah, cicilan selama 3 tahun 24.799.000 per bulanan. Spesifikasi Nissan Terra VL 2.5 4x4 terbaru Seperti yang sudah disebutkan, hanya ada satu versi yaitu Terra VL 2.5 4x4 Jika melihat mesin dan kaki-kakinya, Nissan Terra terbaru ini tidak ada bedanya dengan Nissan Terra yang sebelumnya dijual di Indonesia. Namun, ada beberapa perubahan pada tampilan, interior, dan fitur. Dengan kapasitas kubik lebih besar, jantung mekanis SUV berlogo T-pabrikan itu bisa menghasilkan tenaga 203 tenaga kuda, tenaga dan torsi 499 Nm. Sederhananya, jika diambil Mitsubishi Pajero Sport sebagai pembanding, mesin Nissan Terra VL 2.5 4x4 masih lebih baik. Pajero Sport menggunakan mesin diesel MIVEC Turbo 2.4 liter yang menghasilkan tenaga maksimal 181 PS pada 3500 revolusi per menit dan torsi 430 Nm pada 2500 revolusi per menit. Nissan New Terra VL 2.5 4x4 yang diluncurkan menggabungkan teknologi inovatif Nissan untuk menghadirkan pengalaman berkendara yang mengasyikkan sejalan dengan slogan terbaru Nissan, Elevate Excitement, yang menunjukkan ambisi dan komitmen Nissan untuk memperkenalkan inovasi berkendara yang memperkaya kehidupan masyarakat. Nissan New Terra VL 2.54x4 ditawarkan kepada konsumen di Jakarta OTR dengan harga Rp 749.900.000 dan dilengkapi dengan garansi kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km dan gratis pemeriksaan servis selama 4 tahun atau 50.000 km. Tan Kim Piao, CEO PT Nissan Engine Dealer Indonesia. Sahabat Car 2, ini review harga Nissan Terra Vasilif 2023 beserta spesifikasinya, Melihat banderolnya yang mencapai 749,9 juta rupiah, mobil ini sepertinya akan kesulitan menantang dominasi SUV 7 seater seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Selain itu, pesaing ini jauh lebih populer.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 Eksterior Nissan Terra terbaru terlihat lebih elegan dan kokoh berkat garis grill horizontal yang tegas dan didominasi krom. Kemudian headlamp juga memiliki desain baru yaitu kuat led projector, dan housing lampu kabut juga mendapat aksen tambahan. Dari garis samping bodi masih sama dengan Terra saat ini, dari segi dimensi, Nissan Terra 2023 memiliki panjang 4885 mm, lebar 1865 mm tinggi 1835 mm dan jarak sumbu roda 2850 mm. Sedangkan untuk Feld, desain baru menggunakan bantu ton berukuran 18 inci yang dibalut ban 255/60R18. Ah iya untuk sistem pengeremannya 4 roda sudah pakai cakram, berbeda dengan Nissan Terra sebelumnya yang menggunakan sistem tromol pada roda belakang. Kenyamanan interior juga tidak bisa dianggap remeh. Nissan Terra terbaru memiliki kombinasi merah-marun pada dashboard dan jok serta jahitan menarik pada jok berwarna hitam. Selain itu, Terra terbaru juga dilengkapi dengan head unit berukuran 9 inci yang dapat terhubung secara nirkabel ke smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto, jendela depan dan samping menggunakan tipe akustik untuk memblokir kebisingan dari luar, speaker Bose 8 titik, pengisian daya nirkabel, dan layar 11 inci untuk penumpang baris kedua Sistem Auto Tumble Seed juga digunakan untuk melipat kursi baris kedua. Berkat ini, sangat mudah untuk mencapai baris ketiga. Cukup tarik tuas bangku baris kedua dan bangku otomatis terlipat. Ah iya, sayangnya Nissan Terra terbaru tidak memiliki sunroof seperti Pajero Sport. Kemudian untuk fitur keselamatan sudah ada Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Warning (BSA), Intelligent Forward Collision Warning (IFCW), Intelligent Emergency Braking (IEB), Lane Departure Warning (LDW), Intelligent Around View Monitor, kamera 360 derajat, Intelligent Cruise Control, Vehicle Dynamic Control. Intelligent Driver Alertness, Shift on the Fly, Electric Parking Brake, Zero Gravity Seatus, dan Inclinometer. Performa mesin Nissan Terra 2023. Sayangnya, performa mesin SUV ini tidak berubah dengan harga Nissan Terra 2023 yang relatif mahal. Masih menggunakan mesin 2 .5 liter YD 2.5 liter YD25DDT 14 turbo diesel yang dikawinkan dengan transmisi otomatis 7 percepatan dan penggerak 4x4. Di atas kertas, Mesin tersebut mampu menghasilkan 190 tenaga kuda pada 3600 revolusi per menit dan torsi maksimum 450 Nm pada 2500 revolusi per menit. Dibandingkan dengan salah satu pesaingnya seperti Toyota Fortuner 2.8 GR Sport 4x4, mesin Terakala efisiensi, apakah kamu tidak percaya? Dengan kapasitas kubik lebih besar, jantung mekanis SUV berlogo T pabrikan itu bisa menghasilkan tenaga 203 tenaga kuda